teman-teman kembali lagi di channel ke gaming gaming. Teman-teman, hari ini aku pengen ngasih teman-teman challenge. Oke, kasih challenge sih. Intinya, kalian itu nge-challenge aku di game Minecraft. Misalkan, kayak kalau misalkan gue ketemu apa gitu, videonya selesai atau enggak. Kalau misalkan gue ketemu apa gitu, gue bakal niruin siapa gitu. Kira-kira konten ini mirip sama kontennya si siapa ya? Itu aku lupa yang bikin challenge-challenge Minecraft itu, tapi ini baru ku tonton dan cukup menarik untuk bikin karena apa karena konsepnya bagus gitu oke okay. jadi konten ini gak 100% real punyaku karena ini milik orang lain jadi ya nggak apa lah aku ikutin aja sedikit ya mungkin ya mungkin ini bisa jadi pengisi channel ini kalau misalkan nggak ada konten Minecraft ya jadi hari ini aku pengen ngechallenge teman-teman satu challenge doang ya karena <laughs> kalau banyak-banyak aku bingung mau bikin challenge apa jadi challenge-nya itu adalah kalau misalkan gue ketemu kambing, gue bakal <laughs> menirukan suaranya Rian Riania. Jadi kalau teman-teman apa ngikutin aku di Discord itu, terutama temanku si Candy Cat dan Selfire, nah dia apa tuh pasti uh, mereka ini tahu kalau aku tuh sering ngikutin suaranya Riania. Nah hari ini aku bakal coba nge challenge diriku. Kalau misalkan gue ketemu apa kambing tadi ya kalau misalkan gue ketemu kambing, videonya selesai oke, okay, let's go, kita bakal apa challenge apakah gue bisa ketemu kambing? sejujurnya sih aku sekalian aja deh bikin konten ini tuh sekalian untuk ini untuk selain ngisi konten juga selain ngisi konten, aku juga pengen yang namanya apa tuh, nge-challenge uh, mataku jadi mataku ini kan lagi, apa ya bisa dibilang, rabun ya teman nah hari ini aku pengen coba melatih tingkat kefokusanku apakah aku bisa menemukan kambing ya atau aku bisa menemukan objek yang pengen ku ituin kayak kambing tadi misalkan nah langsung saja kita coba apakah gue bisa menemukannya atau tidak jadi kalau misalkan challenge nya gagal mungkin kita bisa ganti challenge lain yang penting itu nirukan Rian Yayan di ujungnya nggak ding. ntar aku diklaim sama Rian Nyayan lagi ngga deng Oke, ya, oke okay. okay, kita sudah ada di survivalnya dan ya yeah. um, sepertinya tidak ada adanya kuda di situ ya teman-teman. Oke okay, kita coba keliling-keliling dulu kemana gitu kita keliling ke sana, maybe di sini adanya kuda, di sini adanya kuda teman-teman, tapi tidak apa-apa, adanya kuda coy Kuda tiga kuda ya, tiga kuda ya, ya tiga kuda. Terus um, ya, yeah. seru banget di sini coy dan Kenapa oh, tuh Oh no. Hai, selamat datang di Minecraft Survival Indonesia. <laughs> ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman. Di sini ada seekor kambing yang gimana kalau kita pukul, dia bakal kabur ya, teman-teman. <laughs> <laughs> ya aduh. Kok nggak apa ya? Enggak. <laughs> oh, ya gitu lah makanya <laughs> Oke, okay, challenge-nya cukup berhasil karena kita bisa nemuin kambing dan kita udah dapetin. Wow, coy! Oh my god! <laughs> Oke, okay. ya, kita ngiruin suara Riani ayaknya dikit aja ya, teman-teman. Karena um, apa? Aku kan gak terlalu bisa suaranya kayak um, pelan dan santuy gitu ya kan? <laughs> gak bisa, teman-teman, karena aku ini orangnya? Walaupun cara ngomongku tuh kayak rada lesu ya, tapi ya gimana lagi, emang gak bisa, teman-teman. Tapi aku bakal coba tiruin lagi. Um, kayak gimana ya? Nah, jadi kalau misalkan kita ancurin pohon ini, kita akan dapat kayu. <laughs> dan kayu ini kita akan buat crafting table dan alat-alat lainnya. Seperti... Um, apa ya? <laughs> oh my god. Oke okay lah. Setidaknya nya cukup berhasil, teman-teman. Oh ya, yeah. sebelum itu aku mau kasih tahu dulu sebelum aku closing jadi kan ini jadi kan ini tuh channel baru ya teman-teman channel baru dan masih 83 subscriber nah karena belum bisa uh, pakai community tab jadi ya uh, community tab kan minimal harus 1000 subscriber ya teman-teman nah jadi makanya aku bikin video kayak ginian di channelku tujuannya buat yaitu tadi uh, ngumpulin komentar-komentar kalian yang bakal aku jadiin challenge minecraft nantinya oke okay. dan ya yeah, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini So, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dadah, dan ya gitulah lah. <laughs>